Oke halo semuanya selamat datang kembali di channel saya Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel ini Sampai 3000 subscriber gitu kan Dan mohon maaf ya saya telat ini mengucapinya ya kan uh, Ucapan terima kasih pada kalian yang udah mendukung channel ini Sampai 3000 subscribe gitu Nah di video kali ini saya akan mengumumkan Mengumumkan ya kan Yaitu event giveaway kecil-kecilan ya kan Sebagai bentuk Tanda terima kasih kepada kalian, gitu kan? Nah, event giveaway-nya ini uh, kecil ya, yaitu untuk dua orang pemenang aja. Untuk saat ini, ya, nanti kedepannya akan saya tambahin deh kota-kotanya gitu. Untuk saat ini, dua orang pemenang masing-masing mendapatkan 100 robux gitu kan? Jadi, 200 robux lah ibaratnya untuk dua orang pemenang jadi masing-masing 100 robux nah buat kalian yang bingung atau pengin ikutan cara ikutan giveawaynya gimana kalian simak video ini hingga akhir oke okay, yang pertama adalah kalian wajib mensubscribe channel saya gitu kan udah di subscribe terus kalian jangan lupa nyalain fitur subscription nya ya kan buat kalian yang bingung gimana sih cara nyalain uh, fitur subscription nya ini kalian tonton video yang berikut ini Setelah kalian e, udah nyalin fitur subscription di channel kalian, ya kan? Yang selanjutnya adalah kalian juga wajib e, join di grup Roblox saya, ya kan? Untuk yang tanya linknya di mana, di deskripsi kalian tinggal klik aja. Nanti kalian join di lah, oke. Lalu kemudian, yang keberapa ini? Yang terakhir, ya. Kalian jangan lupa ya, komentar di bawah username Roblox kalian gitu kan. Dan yaudah, that's it. Itu aja untuk kali ini. Dan oh ya. Uh, untuk giveaway nya akan ditutup pada hari jumat ya jadi kemis kalian masih bisa tetapi kalau kalian komentar dan join grup Roblox saya itu hari Jumat mohon maaf tidak bisa mengikuti event giveaway yang kali ini gitu kan mungkin kalian bisa mengikuti event giveaway yang selanjutnya gitu kan mungkin di 4000 subscriber saya akan ngadain ya kan siapa tahu gitu kan <laughs> ya udahlah terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan mudah-mudahan kalian yang menonton bisa mendapatkan Robux dari saya gitu kan terima kasih sampai jumpa